Hai, disini Ahlan Corp Inspirasi emas santri muda bangsa Idul fitri selalu menjadi momentum istimewa Kemenangan bagi orang yang beriman dan berpuasa. Segala cara dilakukan demi bertemu orang tercinta Bertemu sanak saudara di perantauan adalah hal yang lazim dalam rentang satu warsa Pertawa lepas Saling mengelurkan tangan Persalaman Bermaaf-maafan Bersuka ya dalam bahagia yang membebaskan. Walaupun kali ini semua berjalan anomali Pandemi masih saja kesana kembali, larangan mudik diimplementasi. Menyukir balikan hari raya Idul ya, Fitri. Berharap Idul Fitri masih indah dan suci, walaupun tampaknya tanpa keluarga utuh yang menemani. Entah skenario apa lagi yang akan terjadi. Cukup berdoa berikhtiar yang bisa dijalani. Mustahil jika melihat skrip sang sutradara, pencipta langit dan bumi. Untuk hati yang pernah terluka. Oleh tajamnya lidah Untuk jiwa yang pernah tersakiti oleh buruknya sikap dan pelaku Yang maaf. Yang selalu kita tunggu Salah tak bisa dicegah Dendam tak akan menyelesaikan masalah Isinkan aku memohon maaf Agarlah gak berapa menjadi mudah Tidak ada kata seindah kata maaf Dan tidak ada perbuatan seindah perbuatan yang memaafkan Kini hati akan dibersihkan dari segala kotoran dan noda-noda Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf Selamat hari raya Idul Fitri. Allahu walillah